Gimana sih, rajanya dong? Halo, guys! Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel Seven Official. Oke, seperti biasa ya, kita langsung aja langsung ke preset yang pertama ya. Oke lanjut ke peserta yang kedua. Arianto ya, Bu. Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke preset yang keempat Oke lanjut ke versiode yang kelima Oke lanjut ke versiode yang keenam Oke lanjut ke presiden yang ketujuh <Sulisata> Oke lanjut ke presiden yang kedelapan <Sulisata> Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-9 lanjut ke persida yang ke-10 Oke lanjut ke persida yang ke-11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 Oke, lanjut ke episode yang ke-14. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-15. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. Lanjut ke peserta yang ke-17. Oke, lanjut ke peserta yang ke-18. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-19. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-20. <SILENCIO> Oke lanjut ke versi yang ke-21 Oke lanjut ke versi yang ke-22 Oke lanjut ke presiden ke-23 <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke-24 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-25 Oke okay, lanjut ke versi yang terakhir untuk ke-26 oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan semoga kalian suka dengan resep-resep kali ini dan kita berjam berjumpa lagi di video selanjutnya